Di sini diunggah di IG nya Kakak Bilar Persahabat, yang jadi pos kembali oleh akun Leslar Lovers and Ya, Kakak Bilar menyampaikan di situ bahwa mereka mau pulang nih, mau otak ke Jakarta. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan persahabat ya. Dan Kakak Bilar menyampaikan, ini adalah pengalaman pertama Kakak Bilar menjadi seorang suami dan tentunya menemani istri tercintanya, of air, Persahabat ya, luar biasa. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga dedek dan kakak Bilar Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat yakni salah satunya dari akun Yatik383 mengatakan bahagia selalu ya kesayangan aku Dan semoga Allah selalu melindungi kalian berdua Amin Masya Allah bersahabat ya Tanggapan yang sangat positif doa baik selalu diberikan dari fans sejati Leslar untuk Lesti dan Bilar. Berikutnya, persahabat ya, di sini kita lihat. Agak Bilar juga, tentu menginfokan. Jangan sampai lupa, cinta abadi Leslar sore ini jam 3 sore. Persahabat ya, perhatikan, di sini banyak sekali yang tentunya belum tahu dan belum mengerti persahabat ya. C.A.L. cinta abadi Leslar ini kita lihat di ANTV. Untuk jam tayangnya, jam 3 sore di sini persahabat ya setiap hari Minggu. Jam 3 sore di ANTV dicatat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan kembali cinta Abadi Leslar. Alam pun menjadi saksi cinta kita. Itulah judul di episode hari ini persahabat ya, di sini kita lihat di info lewat caption yang dituliskan. ANTV ofisial Cinta Abadi Leslar Alam pun jadi saksi cinta kita Minggu 12 September 2021 jam 3 sore ANTV Lovers dan Leslar Lovers Buat yang penasaran sama keseharian dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar Karena setiap episode akan menampilkan kisah reality yang berbeda dan tetap memberikan tayangan yang akan membuat kalian larut dalam romantisme Lesti dan Rizky Bilar yuk sama-sama dicatat cinta abadi leslar alam pun jadi saksi cinta kita hanya di antv itu bersahabat ya biar kalian paham biar kalian gak menaikkan kembali dicatat setiap hari Minggu jam 3 sore tayang di antv untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat nih di sini ada unggahan spesial dari akun Prason ya Ini adalah hotel yang dimana tempat dedek Lesti dan tim menginap nih Luar biasa tim Gerasa Gerusuk Panitia Sumbawa OTW Bandara Katanya tuh ada Bang Aril ya terciduk Luar biasa mudah-mudahan selamat sampai tujuan Doa terbaik selalu kita berikan untuk tim dan idola kesayangan kita untuk selanjutnya juga persahabat kita lihat ya di sini ada momen ketika Dedek Lesti tampil of air semalam, persahabat ya Dedek Lesti mengucapkan selamat bahagia kepada kedua mempelai dan tentu persahabat ada sebuah kalimat di sini dulu kalau ngucapin selamat ke mempelai sambil minta doa semoga dapat jodoh, eh sekarang sudah punya suami alhamdulillah persahabat ya tentu di sini kita lihat juga unggahan tersebut dari post kembali oleh akun sendal putih underscore bilar ada kalimat caption yang dituliskan juga sekarang dah nggak gadis lagi adek dah jadi nyonya bilar katanya tuh alhamdulillah ada lasti mendapatkan seseorang pria yang sangat bertanggung jawab Yakni kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu bisa membahagiakan Dedek Lesti Kejurah Amin Dan kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif Dari sahabat Leslar Yakni salah satunya dari akun Alnauro Na Novi Rahma Mengatakan Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah, langgeng til janahnya bareng kakak Yade Amin Soal doa yang sangat baik Untuk rumah tangga Lesti dan Bilar Berikutnya, kita juga melihat ada kabar terbaru dari Karitski Makeup, nih, di case pribadinya, baru saja mengunggah sebuah postingan. Tentu di sini sudah di bandara ya, wow, luar biasa cakep banget ya <gif> Kita masih menunggu cidukan dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan ada kabar baru dan kabar baik Serta kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya